Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel kita Big Entertainment Channel. Ya, kita akan membuat sosial eksperimen di Banjarnagara, di Banjarmasin, Bro. Pertamalah, kita minta dukungan dari ada semuanya. Ya, moga moga channel kita menjadi manfaat lah ya, Bro. Amin. Amin. amin. Nah, amin. Ya. terus ya dari teman-teman semuanya kita subscribe kita subscribe, banyak-banyak nah, tinggal mencet-cet aja nggak apa-apa enggak, -apa. enggak, bukan bayar bro gratis, yakin, serius sebelum memulai acara pada kesempatan hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu doa mulai selesai Terima multimassal pertama mang Uh, Terima kasih Ini dulu. 走 Mas. bisa, bisa, sure. mas, mas. Allah bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, Hai ya, masih Mas Nggak, nggak tahu pokoknya oh, Allah, oh halo bro bye nah videonya udah selesai dan menurut saya tuh orang banjir solidaritasnya bagus mantap. ya Uar, mantap Jumos. jiwa luar biasa salut tapi maaf kalau videonya nggak terlalu banyak. Tapi itu menurut saya itu pengaturan kamera tuh yang sangat ekstrim lah. Ekstrim, sulit lah. Sulit. kan kameranya tersembunyi ya. Ya menurut saya ya orang Banjar. Motop lah. Abikan loh abikan. Hmm, abikan. Abikan, abikan. Wong banjar ki. Bangga deh orang banjar. Joos. Beti ya. Beti ki kan tim kan ingin nggawe acara iki kan men seolah-olah ke kaya ada anak-anak yang sakit, misalnya, ngapa apa kan, kan bisa loh. iya, bisa, Dek jangan padang bulu hmm, benar jadi, siapapun dia, kalau dia butuh badan, pasti kita tolong, tiba aja Hadisnya berikan berapa, hadis, ya? hadis, ya lakum wadiat wadiat iya. Iya. <laughs> <laughs> alas, alas. dinukum, waliati hahaha terus, terus, mas, terus, mas dinukum kue agamamu, agamaku, dinasalah lakune, sabiati <laughs> Gue yes, sih, yes, okay, matang sih, mau matang. Belajar karena joss. komen komen, apa lah? Aja kalian subscribe bro.